Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan puasa ini, mari kita perbanyak ibadah karena banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Taala. Macam pahala mengaji Al Quran. Kalau di hari biasa kita istilahnya punya pahala itu satu huruf itu sepuluh kebaikan. Tapi di bulan puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan sepuluh kali yaitu menjadi seratus ya kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu kita sudah mendapatkan 200 kebaikan. Itulah guys ya kenapa di bulan puasa ini jangan sampai disia-siakan senantiasa kita membaca Al-Qur'an ya, bersedekah dan juga istilahnya mengerjakan amal-amal kebaikan-kebaikan yang lainnya agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa tidak merugi. Orang yang senantiasa tidak istilahnya menyia-nyiakan datangnya bulan Ramadan karena sangat merugilah siapa itu orang yang rugi yaitu apabila datang bulan Ramadan dan selesai bulan Ramadan dosa-dosa kita masih menumpuk itulah orang-orang yang rugi. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Allahu akbar. Oke okay, guys, sekarang kita akan mereaction sebuah reaction daripada teman-teman sekalian di Instagram ya, yaitu luar biasa harga gas di Malaysia murah betul. Oke okay. Oke hey. Saya tak paham juga berapa harga gas, gas, gas itu macam kita nak masak tu kan guna gas lah, macam tu. Kalau kak sini itu gas yang besar. Kalau saya tengok, kalau saya biasa beli itu kalau yang kecil memang kan? nah, lah dua puluh ribu kan, Nah biasa kalau dekat sini harga yang besar tu yang 12 belas kilo kalau kat sini 12 belas kilo tu dia harga dua ribu guys ya, dua ribu ada juga yang Jual 275000 Seperti itu Itu 12 kilo Dan saya nak tahu macam mana harga gas kat sana Apalagi musim lebaran masa sekarang ni puasa puasa macam tu kan ah, puasa puasa ni macam naik mestilah macam tu Apalagi dekat-dekat dengan hari raya Mesti tambah naik-tambah naik macam tu guys ya Jom kita tengok videonya guys Daripada Mas Iki Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya Mas Iki ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Rek, jumpa lagi bersama aku Mas Iki vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia Oke okay. okay, Rek, di video kali ini aku gak nge ya, re, ya uh, Di video kali ini aku cuma membagi info pada kalian uh, Dan terus ini bukan memperbandingkan Mana yang murah, mana yang mahal gitu Rek Ini cuma tentang pengalaman aku yang dilihat di, ma eh, di depan mata aku dan yang kurasakan gitu Oke okay. jadi uh, ya aku so, selama ini enggak pernah ngecek gitu ya harga gas ini gas ini gas ini 14 kilonya berapa gitu jadi buat kalian yang baru nonton video ini terus buat kalian semua yang sudah sokong channel ini terima kasih banyak semoga sama Allah Allah yang membalas kebahagiaan kalian semua semua semoga diberi di kesehatan semoga dilancarkan urusannya dan dijauhkan dari balak musibah ya, oke okay, amin ya robbal alamin oke okay, di video kali ini aku mau kasih info buat kalian atau tentang pengalamanku ya aku pertamanya juga kaget ya eh. baru ini eh, baru tadi juga aku soalnya tahu eh. ternyata harga gas di Malaysia itu Wah cukup mencengahkan eh. temanku juga yang tadi kaget juga tapi dia aku -video, Opec, mau video Opek Mas Opeknya nggak mau ya udah aku sendiri aja yang buat ini bukan memperbandingkan ingat sekali lagi ini bukan memperbandingkan jadi buat netizen-netizen yang rese itu ya ini cuma aku kaget gitu Wah kok bisa semurah ini harga gas Malaysia okay. kok bisa apa Anu gini Emang Apa namanya Sumbernya ada gitu Ternyata Ternyata yang aku tahu Bukan cuma dari sumber alamnya Ada guys Dibuat re Tapi Kata bosku tuh Ada dari sumber-sumber lainnya Aku gak bisa Sebutin Soalnya Apa namanya Lumayan Dorok ya Itulah. Mohon maaf Yang tahu Komen lah Ya kan nah, Jadi Harga Gigi Malaysia tuh Segini re Tunggu ya aku Kasih gitu ya Bilnya jadi tadi aku isi empat tong ini reh, harganya cuma segini rp ringgit Ah cuma rp ringgit saja Wah murah banget Jadi satu tongnya itu cuma 27 Yang 14 kg Wah wah wah wah wah wah wah wah Murah loh guys murah. Aku ya kaget loh Kok murah gini ya Harganya kataku Cuma 27 ringgit gitu waduh aku cek lagi bener ini ke kataku tadi apa ape bener ini angke. anunya tadi pun aku juga lupa mau video gitu soalnya orangnya cuti cuti juga rek jadi bener nih yang eh ya, betul lah itu harganya biasanya kalau tahun lalu lagi murah katanya 20 eh 25.5 cent eh 25.5 sen gitu waduh Oke, kataku itu baru naik ya terkejut aku rek ah, lagi, ini rek Nah, oh, ini, ini. Oh, yeah. harganya. Ya Allah ya, nampak tak? Nampak tak? Trono, ya. itu um, itu empat, empat tuh kan di sana juga ada nih 12 belas kilo. Nah, yang 12 belas kilo tuh berapa, guys? Di sana, guys, kita tidak tahu tuh, guys. Ya, coba kita tengoklah di situ nanti. Kawan komen-komen lah, guys. Saya dua belas kilo, Kak. Sana berapa? Tahun Cuma empat, empat, empat empat ya, empat belas, harganya cuma segini. Ah, segini harganya. Wow. Wah. Berobanya. murah banget ya berbaloi Pantasan orang-orang di sini masak makanan-makanan malaysia itu murah-murah ternyata juga gas murah gitu loh iya sih hmm. jadi ya begitulah pengalamanku aku juga terkaget-kaget terheran-heran juga ya soalnya harga gasnya tuh sangatlah murah di malaysia Pantasan lah bosku selalu beli banyak itu ya eh. oh, oh. Nah, beli banyak ini gasnya merk solar ya solar gas Solar gas, kalau me, biasanya di Malaysia ini kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, ada berapa merek gitu, uh, Solar, Petron, uh, di yang orange itu apa namanya ya, yang orange yang tahu komen, tolong komen ya, aku lupa ya, ada empat okay. merek kalau nggak salah di Malaysia oh, ini. Okay. Dan kalau di kampungku itu cuma cuma satu merek ya, itu LPG saja. Kalau di sini tuh ada empat kalau nggak lima ya, mohon maaf, ada yang merah yang kayak gini kalernya terus ada yang oranye, kuning, biru agak biru empat kalau nggak salah ya mohon nah, maaf kalau, kalau, ya. kalau di sini biru, pink, sama hijau ya oranye ya. juga ada yang di jadi dibuang. harganya itu mungkin ya berbeda apa sama gitu kurang tahu juga gitu soalnya bosku selalu beli ini kalau aku dulu masih di Kilang tuh pakai merah tapi bukan aku itu manajerku satunya sekarang dia sudah beli kampung sudah sukses di Malaysia ini gitu syukur Alhamdulillah jadi kalau ya 14 kg itu kalau kita masak sendiri itu ya nggak habis sebulan oh, gitu syukur ya, alhamdulillah ya, sih. Habis, sih. Aku. saya aja istilahnya nggak sering masak ya guys ya itu biasa 3 bulan baru habis ya karena nggak sering masak juga sih masak cuman untuk anak-anak gitu ya pertama ya kaget betul harganya kok murah betul ya murah betul lah ini kalau di kampungku yang berapa yang kecil itu berapa itu ya kurang tahu juga sekarang harganya. Kalau dulu lumayan uh, lumayanlah agak angka 40 lah dulu ya. Dulu aku sebelum merantau Malaysia. Tapi ini 14 kg loh. Di Malaysia ini bermacam-macam. Ada yang 12 kg, ada yang 14, ada yang 14 kg, terus apa namanya? Ada yang lima kilo, 50 kg. Jadi mungkin ada lagi yang lebih besar mungkin ya Biasanya aku lihat yang tinggi gitu hmm. ah. Ah, Itu, itu Iwa, restoran, harganya mungkin gitu. berbaloi ya Yang tahu tolong komen lah Bukan tolong komen yang sempatnya kalian saja okay. Aku cuma berbagi info buat kalian Kalau kalian merantau ke Malaysia tuh Memang kehidupannya tuh berbaloi guys gitu. Kaji besar terus Biaya hidup di sini tuh memang sangatlah murah guys Re. Okay. gitu itu rek Aduh jadi itu jadi poin plus gitu loh guys ya Ketika kita mendapatkan gaji besar Dan biaya hidup kecil Nah itu enak banget jadi kerjanya Aku yuk terkecut kecut rek. Re. Da, tapi ingat, Re, ini bukan memperbandingkan antara gas yes, di kampungku yes, sama gas yes. di, di Malaysia bukan. Memang gas di Malaysia itu murah, betul-betul murah. Semuanya murah. Pantas masak masakan, jual masakan, jual gorengan, jual apa, semua murah. Ternyata gasnya yang buat murah. <laughs> Maklum aja ya. Aku kalau terkejut soalnya kurang kampung. Biasanya ya nggak pernah hidup di kota. waduh, murah kayak gini loh. Uh, aku tunjukin ya. Ini sama bosku sudah di Anu apa namanya sudah alamatnya suruh, suruh Anu suruh coret katanya ini ya Rek ya empat apa namanya empat empat empat belas kilogram solar gas cuma seratus seratus delapan ringgit itu empat tong Oh coba ya kita-kita kalau Indonesia berapa dia dibagi dibagi empat berarti 27 kan 27 kali 3.500 94.000 beda banget 180.000 bedanya guys hah berarti kalau 9 anggap 95 lah kali 4 3.80 oh my god jadi kalau di total total 108 itu dibagi dibagi berapa ya Allah bodohnya aku rek Dibagi empat itu cuma 27 gitu Waduh aduh murah betul ya rek ya oh. Ini bukan membanding-bandingkan Ingat sekali lagi nih disini di sini. Ini bukan memperbandingkan Ini pengalaman aku Ini di depan mataku gitu Jadi buat kalian kalau memperbanding-bandingkan Terserah kalian lah aku tidak memperbanding-bandingkan dengan kamporku, gitu. Aku cuma terkejut kok murah bener gitu Oke okay, rek mungkin videonya sampai di sini saja ya rek ya. Tent ini tentang pengalamanku sekarang aku mau bagi informasi pada kalian bahwa gas di itu sangatlah murah. Paling paling kecil gas di Malaysia itu 14 kilo eh 12 kilogram sorry 12 kilogram ya. Jadi kalau kalian merantau ke Malaysia atau mau bekerja di Malaysia jangan takut beli gas jangan pakai kayu <laughs> pakai gas saja soalnya di Malaysia tuh sangatlah murah dan Betul. sangatlah berbaloi ini info buat kalian ya bukan memperbanding-bandingkan hmm, okay, okay, ingat okay. sekali lagi bukan memperbanding-bandingkan oke okay? nah, dan terus saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang udah sokong channel ini sejauh ini terima kasih banyak yang udah sokong yang udah bela belain saya bertemu saya diucah dengan negara guys. saya sendiri Ah, tapi gitu ini tentang yang saya tahu ini. gitu. Kalau saya nggak tahu ngapain saya mumber, apa sok pandai gitu lah ya. Pokoknya thank you banget yang udah sokong subscribe channel ini alive view dari saya dan saya mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tengok ya guys ya. Di sini saya akan memberitahu juga kepada kawan-kawan yang di Malaysia ya guys ya. Harga LPG 12 kg ya hari ini nah di sini guys harga LPG dari 5 kilo ya Nah seperti ini Oke kalau kita lihat di sini guys ya tiap daerah kota kabupaten mempunyai harga kenaikan yang berbeda setelah mengalami kenaikan harga LPG 5 kg ya 5 kg ke Oh 5 kilo kayaknya guys yang kecil ya lupa aku Nah, di situ 5 kilo ya kan harganya mulai 100 hingga 127 per tabung. Ini yang 5 kilo. Kayaknya ada LPG yang yang gedean lah, kecilan lagi ya kayaknya ya. Coba ya kita lihat. Nah, ini yang 12 kilo lah, 12 kilo ya. Nah, ada pun LPG ukuran 12 kilo, harganya rata-rata dari 213 sampai 270. Kalau di sini sih ada, kalau biasa aku beli, itu yang 270 guys. Ini range-nya mungkin setiap-setiap daerah beda ya, seperti itu. Nah, kalau untuk LPG, nah ini guys, LPG 3 kilo. Nah, LPG 3 kilo ini yang biasa aku beli gitu kan. Nah, yang sebelumnya 16.000 jadi 19.000 ribu. Nah, itu setiap kampung juga beda, ada yang jual 20.000, ada 22.000. Tapi biasa aku beli di sini itu dua, hampir ampir 22.000 lah. 21 22 gitu. Ya, karena itu naik, guys. Terus ada juga istilahnya yang gedean dikit, yang gede itu saya kurang tahu berapa kilo itu ya. Kayaknya 15 kayaknya. 15 kayaknya, guys ya. Oke, jual tabung gas 15 Yep, kita coba ke shopping di sini nah seperti ini guys yang gede banget yang gede banget ini yang ada 5 kilo ya kan ada ini 3 kilo seperti itu guys ya dan itulah informasi yang di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua, kalau saya sendiri beli itu sekitar 270-an ya untuk LPG itu yang 12 kilo, guys. Bukannya 15. Dan di Malaysia ternyata itu murah banget, guys. Ya, cuman 94 ribu. Bedanya jauh banget, gak sih? 270 ribu ya kan di sini dan di Malaysia cuman 94 ribu. Jauh banget. Oh my god. Terima kasih, Mas Iki, sudah memberikan informasi. Kalau Mas Iki tidak sharing kepada kita, maka ya udah, kita nggak ngerti gitu, guys. Ya, nah, buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Jangan lupa support terus, guys. Ya, Mas Iki, ya, guys. Ya, coba kita akan melihat komentar di sini. Adakah penjelasan lain? Ya, oke, di sini ada yang komen nih, guys. Nih, nih, nih, nih, ya, kita-kita iniin aja biar teman-teman kelihatan. Nah, di sini ada yang share juga, ya, harga Indonesia dan juga Malaysia. 2023, beras 1 kg, Indonesia 11.600 versus Malaysia yaitu 9.000, ya kan? Gula 1 kg 14.000, Malaysia 9.000, gandum 1 kg, Indonesia 15.000, Malaysia 4.000. Jauh banget ya, minyak goreng 1 liter Indonesia 15.000, betul ya? 1 liter 8.000. 700 bensin Ron 92 Indonesia 14000 Malaysia 95 7000 gas LPG 12 kilo Indonesia 213 ya ini mungkin di Jakarta mungkin segini harganya ya Malaysia 14 kilo 92.000 Oh my god Oke, okay guys. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini, guys. Jadi, ya, kalau memang kita ingin tahu, ya, biaya hidup yang ada di Malaysia maupun di Indonesia hampir sama lah seperti itu, tergantung kitanya gimana. Kalau kita bisa berhemat, ya, berhemat. Kalau kita orangnya nggak bisa berhemat, ya, udah gitu, bakalan-bakalan boros juga gitu, guys. Ya, karena di sini banyak istilahnya, kalau untuk makan, makan makanan itu banyak yang murah juga, guys. Sepuluh ribu, ya kan? Sama-sama mahalnya kalau di Malaysia itu 3 ringgit lah, 3 ringgit, 4 ringgit, 5 ringgit juga sudah kenyang kita makannya seperti itu guys ya oke itu saja video kali ini, terima kasih datang ke video ini, jangan lupa guys support terus mas Iki dengan like, share, komen, dan subscribe nya. linknya ada di deskripsi guys oke sampai jumpa di video selanjutnya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh